Hati-hati harga oil sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan oil, US diterlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga oil US diterus bergerak ke atas dan menembus level 71.55 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 72.44. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212.